Oh mm -hmm. Oh. Juka laut yang biru, langit yang cerah, memancarkan. I'm menggambarkan harmoni memenuhi <clears> oh. <throat> di Yang biru, langit yang cerah memancarkan harmoni.